Selamat pagi, teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu teduh bersama. Sebelum bersatu teduh, mari kita berdoa untuk minta bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan kami boleh bangun untuk menjalankan satu-duh kami. Kiranya Bapak Firman akan kami baca dan renungkan ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan satu-duh ini ke dalam Tuhan pengasihanmu, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Ezra 8 ayat 31-34. Ezra 8 ayat 31-34 yang berbunyi. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk perjalanan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas, dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami dibawa pengawasan imam meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Penehas, dan mereka dibantu oleh Yozabad bin Yeshua, Noajah bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan adik-adik judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu perlu pengawasan dalam hidup firman Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika Ezra tiba di Yerusalem semua perak dan emas dan perlengkapan peribadah ditimbang proses penimbangan tidak dilakukan secara mandiri oleh Ezra adik-adik hal itu dilakukan di bait Tuhan dan di bawah pengawasan Imam tujuannya agar semua yang dipergunakan dalam peribadahan memiliki ukuran dan berat yang sama. Penimbangan yang dilakukan dapat dilihat juga sebagai sebuah usaha untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diterima oleh Ezra adik, adik ketika dia serta rombongan melakukan perjalanan pulang ke Yerusalem. Pengawasan yang dilakukan oleh para imam adalah terkait dengan barang-barang Ezra maupun asal-muasal barang-barang yang akan dipergunakan dalam peribadahan Kesan yang muncul ialah para imam tetap harus memperhatikan semua barang yang dibawa dengan seksama. Kesan lain yang nampak adalah bahwa ucapan saja dari Ezra dan rombongan tentang barang-barang bawaan tidaklah cukup. Semuanya harus ditimbang dengan sangat baik. Ezra pun melakukannya untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya adik-adik. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa belanja segala sesuatu apalagi untuk keperluan gereja termasuk pelkat harus disertai dengan kuitansi. Kalaupun kita membeli buah di supermarket atau daging apapun di pasar tradisional harus ditimbangkan. Proses penimbangan harus dilakukan secara bersama supaya informasi tentang berat barang tersebut sama-sama diketahui dengan benar. Firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa menjaga kepercayaan dalam hidup sangatlah penting adik-adik. Selain itu, dalam hidup kita juga perlu ada pengawasan agar kepercayaan dan kejujuran tetap terpelihara, Khususnya dalam peribadahan. Pengawasan dilakukan supaya ketertiban hidup dapat terjaga. Ingatlah bahwa hidup kita ada dalam pengawasan Tuhan. Maka berhati-hatilah. Yuk kita tutup satu duduk kita dengan berdoa, kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak atas kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami boleh saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lain. Kami mau berdoa untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau kiranya boleh sertai kami, Engkau boleh jaga dan lindungi kami ya Bapak Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur, amin Selamat menjalani hari ini adik-adik, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Dadah